Oke, balik lagi di channelnya Fahmi Gaming Slot Channel yang membahas tentang seputaran game Pragmatic Play ya cuy ya Oke, buat abang-abangku dan om-omku semuanya Ingat, di sini saya tidak mengajak ataupun mengajarkan ke kalian untuk bermain Apalagi memberi contoh ke kalian untuk bermain itu tidak sama sekali ya cuy Oke, di disini ya, kita bawa modalnya 250 Ya, lumayan lah ya kan Uh, agak sedikit barbar -bar juga enggak juga sih setiap hari juga bawa 250 juga ya kan dan disini kita gaskan aja baik dia 240 ya cuy barangkali juga sih yang mantap-mantap yang nikmat nikmat dipandang oleh mata yang segar-segar lah intinya ya dan buat abang-abangku semua yang belum like-like dulu, yang belum subscribe-subscribe dulu -subscribe, semoga kalian sehat selalu dan dimulakan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan apa yang diinginkan Amin ya cuy ya Dan buat abang-abangku ingat Disini saya tidak mengajak ataupun mengajarkan ke kalian untuk bermain Apalagi memberi contoh Ke kalian untuk bermain itu tidak sama sekali ya cuy Dan disini saya hanya dan menghibur kalian Dan disini juga saya hanya sekedar konten kreator Dan buat abang-abangku semua Ingat Kalau ada peluang buat WD di wd Jangan sampai nggak di wd Nanti kalian menyesal ya cuy ya Dan satu lagi buat abang-abangku yang belum bermain Jangan coba-cobalah untuk bermain di seperti ini nanti Enggak, cuy. Kalau enggak WD ya kan, dan satu hal lagi, jangan jadikan game ini seperti mata pencarian ataupun mencari rezeki di sini, karena itu bukan pekerjaan yang sangat bagus, cuy. Hmm, jadilah game ini seperti mata hiburan semata, maksudnya ya, bukan hiburan mencari rezeki. Enggak, hmm. cuy. Ya kan, jangan oke. Okay? ini lumayan juga super dari pendapatan mm -hmm. dan buat abang-abangku saya nyetel lagi buat abang-abangku dan abang semua yang menonton channel ini jangan mengeluh dan jangan manja dan jangan kabur pikir yang enggak ada ya cuy dan satu hal yang paling terpenting jangan mengasik hidup orang lainnya cuy itu yang lebih memakna mumpet itu lah ya oke okay. ini kamu nge-nge pula ya tidur coy okay, kayak BAB BAB BAB 1 ya BAB 1 oke uh merah jadi dong hmm, kuning juga. merah hmm, mau ya tapi apa sangat-sangat lumayan juga hmm. ayo dong kakek Zeus yang berbaik hati yang dan kebaikannya hanya orang-orang tercenderung <laughs> ini kaki ini Yes ini namanya tidak lain ini dikasih apa enggak ini yang mantap-mantap ini semoga aja lah dikasih yang mantap-mantap ya cuy dan buat abang-abangku om-omku semua yang belum bakar udiknya bakat bagi yang belum puasa atau yang gak berpuasa ya cuy dan yang belum dari kopinya sudah dulu kopinya biasa sensasi sensasi kehidupan itu semakin ada semakin nikmat semakin nyaman, semakin luar biasa ya jadi kita menghadapi bulan suci ramadan ini dan nikmati hidup sebagai hmm, berpuasa kalau kita walaupun kita nggak berpuasa jangan nampakkan ke orang-orang cuy bahwa kita nggak berpuasa ya oke okay, akhers kuning juga kuning juga mantap kuning merah bukan kuning cok astaga tidak papa ini lumayan super baik kita dapatkan oke okay, lumayan satu kurang pelak ya cuy oke okay, kita tambah lagi kalau pas tadi tuh We mau bayar makan dulu ternyata kurang cuy, ya. tapi tidak apa semoga ajar gas yang mantap-mantap ini makin parah di oleh mata ya kan kecok okay, Oke, okay, kuningnya boleh? Nice, merah juga Jam pasir boleh? Gak mau no, di penghutunya cuy Tapi tetap tenang dengan mempanikkan jangan sedih dan jangan dibandingkan Jangan khawatir dan jangan kesesai Dan jangan coba berpikir yang gak-enggak ya, ya Tentang kehidupan pribadi orang <tuh> <tuh>. Ya, yeah, gak dibalikin modal nah, cuy Masa 20 ribu aja nih? Oke okay. Angkat zat maju, zat, Ayah, ini. Enggak mau juga, cok Lihat sih gak pake dong Astag game yang gak kalian gue kenal mana ini Jati dirinya <guluh> Yang suka ngeperin orang yang gak mau Diangkat yang sama sekali cok Oke okay, cok Nih Kecapi apa nih yang enggak kalah Baru punya sampe besar kayak gini ya ini kita ya kita lagi dia oke okay. ini parangit lagi yang lagi di, di mata ya oh iya. oh kali yang coy dan buat abang-abang gue gue nanya di semoga aja di kasih gue buat video lagi, lagi ya kan oke okay, Nah guys, baju juga gak mau deh ya Oke, okay, merahnya pasti jadi Apalagi ini cuy Gak mau deh cuy Oke, okay, banyak itu jembasernya Kuning Oke, okay, hijau juga jadi Merah, gak mau pula deh cuy Oke, okay, tetap tenang dengan Jangan banik dan jangan sedih ya Tetap berdiri, jangan duduk <laughs> Oke okay. Ya, kita pindah posisi dulu ya guys ya Oke mantap jiwa ini sudah cuy. Oke kuningnya nggak mau ya cuy. Dan buat abang-abangku, om-omku semua dan kakak kakakku tante-tanteku, terima kasih yang sudah like dan sudah komen dan sudah subscribe nya. Semoga kalian sehat selalu, selalu dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan apa yang diinginkan nih ya cuy. Oke ayo dong. Oke. Tidak mau dikasihnya hijau hmm. Oke merahnya jadi Apalagi kuning Oke biru, kuning, kurang satu itu Ini hmm, ditambah perkalian, tidak apa-apa ya Oke, lumayan, 10, tapi di disini juga nggak balik mulai eh, Sudah balik modal dong Oke Nah, sudah lagi kita lanjutkan rutin hidupnya Okay. Bet 40 ini jaw, <laughs> berarti kita dapat atau yang kita uh, dikasih kalah, ya. Ini lumayan barbar -bar juga Mungkin hmm, bet 40 ini tambah 10 depo kalian ya kan. Ya di sini gue hanya dapatkan tadi jaw. empat puluh dapat sekitar gue gak habis pikir ini cuy apakah benar apakah enggak ini gue nggak tahu ini cuy B40 gue dapet skater disini sudah mendapatkan peluang buat WD ya cuy ya sudah 900 kita dapetkan hmm, ditambah lagi cuy merah kuning, hijau nggak hmm, mau deh cuy ya oke buat abang-abangku kalau seandainya sudah ada peluang buat WD kayak gini bukan sia-sia yang peluang buat WD kayak gini ya cuy ya karena peluang buat WD kayak gini hanya datangnya sekali saja. kalau kedua kali berarti kalian hoki kalian mantap dan kalian nggak punya rejekinya di sini ya cuy. tapi di sini kita sudah ada peluang buat WD langsung kita tinca aja WD ya cuy ya. jangan tunggu lama-lama langsung selesai langsung kita wedein. oke? Okay? Mm -hmm. jadi dong, nih hmm, yes. apa lagi? umurnya. oke okay, dan buat abang semua disini, gue pamit dulu untuk diri karena sudah ada peluang buat WD kayak gini. Jangan siasain peluang buat WD kayak gini ya, kan? Gue paham, gaming bersama. Jadi, ya, saya tidak, -tidak ingin cabut udah di review. Bye bye, love you semuanya.